hukum Allah buat benar benar yang haram sudah pun menjadi biasa. Sehinggok ulama banyak katanya tukar agama ni pagite. Pagi duk dalam Islam petang jadi kafir. Tengah hari, seket hari dah duk dalam ugamu asal. Petang siapa kemalasan pergi siapa kau pagi semula, duk dalam kafir dah. Tahuk agama ni supaya dengan Pakai baju, pakai seluar. A'udz <tik> Billahi بَتَمَ مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوِجًا مِّن مَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ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 Ja ayat 82 sampai 12, surah an Mula daripada ayat ni sampai ke hampir-hampir akhir surah Allah Taala firman hubungnya dengan Peristiwa-peristiwa yang akan berlaku sebagai tanda hari kiamat yang besar dan berlakunya hari kiamat. Sehingga, surga dan neraka. Allah firman ayat Lapeb Leruan. Dan apabila sampai masa berlakunya hukuman atas manusia. Hukuman di sini belum daripada Allah buat keputusan di akhirat. Tapi iaitu waqa'an al qawlu 'alaihim maknanya penetap pair daripada Allah Taala yang akan berlaku di akhir akhir zaman dekat-dekat dengan nak kiamat. Tu waktu waktu beg apa tu? Akhrajna lahum dabbatam min al-ard. Kami keluarkan untuk mereka sejenis binatang dari bumi jenis nate yang pasang pelik nak kata nate apa ni, jenis sengah-sengah hoyak katanya seperti rimah seperti nate kaki pak sengah hoyak katanya seperti nate kaki dua supaya burung besar ada sayak ada belakang khilaf ulama dalam pimpinan ar rahman dia cerita ni, satu, dua, lapis, tujuh. Tetap kalau hampir hari kiamat Akan berlakulah berbagai-bagai peristiwa yang mengerikan Peristiwa yang menakutkan Salah satu di antaranya ialah lahirnya binatai Da'batul ardu Ini Yang keadaannya hanya Allah jua yang mengetahuinya Ini dia panggil, dia ambil tengah-tengah Tak ada Royak katanya menata itu pasal yang mana pasal tapi perkataan ini yang disebut oleh Ibnu Jarir apa barinya ibu ke Ibnu Juraij daripada Ibnu Zubair dia cerita pasal ni nate nate yang akan keluar pada akhir zaman Masya Allah. kalau kita tengok royak-royak yang dibuat oleh orang-orang putih Walaupun dia buat dengan komputer, nah, efek dia tu. Kita cuba gambar katanya support. Minta maaf. tamaknya kita tengok wayar adalah The Lord of the Ring. Kita ke tengok nate-nate hot plate plate yang dia buat. Kita gambar macam tu lah. Di akhir zaman dengan sebab manusia yang engkau hukum Allah buat benar-benar yang haram sudah pun menjadi biasa. sehingga ulama royak katanya tukar ugamu ni pagi petang. Pagi duduk dalam Islam petang jadi kafir. Sengah orang seket hari dia duduk dalam agama asal petang sampai ke malam di sampai ke pagi semulah duduk dalam kafir dah. Tahuk agama ni sepatnya pakai baju pakai seluar. Benar-benar haral sudah pun menjadi suk samran bagi manusia pada ketika itu. Allah Taala pun buat tubiknya menatel daripada bombing. Natel itu dia adanya tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman. Yang Allah Taala wayak di dalam suratul baqarah iaitu nya attabut At-tabut maknanya tung tung supaya petok tu lah tukar Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman, dia ada lagi duduk dalam tung tu siapakah hari ni Nata itulah yang akan bawa mari ke dunia lepas dia tengok semua manusia dia akan ambilnya tukar Nabi Musa, dia pergi kata hok hok, ho dia pergi cok dalam tafsir rakyat katanya Gicok so pengacok moho tu lah Atas muka orang-orang kafir Maka boleh kena belakang katanya Ni adalah orang kafir Tapi dia ambil cicing Nabi Sulaiman Dia gicok atas muka orang-orang mu'min Siapa yang ada imej dia gicok Kena belakang tiap-tiap orang Orang yang ada pada ketika tu Yang menunjuk katanya Dia tu adalah orang yang berimej Itulah peristiwa yang akan berlaku sikit lagi yang Allah cerita di dalam Quran iaitu apa? binatai dari bumi yang akan menyatakan kepada mereka akan bicara, dialog kecik dengan manusia sebab apa? manusia ketika itu teruk-teruk-teruk sehingga orang da'wah, orang kecik, islah, rakyat, agama pada waktu itu, orang ramai, orang bengong, orang tak gerti padahal dia tahu bahasa dia cari bahasa tapi dia, awak tak erti Awak bengok, eh, awak kata apa? Aku tak erti we. Ha, tu, nak ayat katanya Teruk, siapa kau Awak tak tahu, awak tak erti Dengan ajaran Allah Bahawa manusia telah tidak meyakini Ayat-ayat keterangan dan pengajaran kami Ini tu herayat Awak tak erti dah Dengan kera'e Kera'e sikit-sikit lagi boleh jadi lepat Jijok-jijok dengan kaki dah Allah Alhamdulillah Peristiwa ni yang tetap akan berlaku. Sebab tu, bila kita tengok ayat ni tak? Ada dalam tafsir, dia katanya, yukhrijullahu lahum dabata minal ard qil min makkata wa qila min ghairiha. Ada sebahagia pendapat ayat katanya, menata ni akan tubiknya di bumi Mekoh. Ada setengah huayat katanya, tubek di tempat lain. Tempat lain ni maksudnya, tak ada kira, negeri mana-mana akan, tubeknya natem-natem ni. Lepas tu adanya, iaitu, hadis Nabi SAW, yang, eh, Nabi, cerita tak? Kan? Dari, Usaid Al-Ghifari, dia katanya, Ashraf alayna Rasulullah SAW, min ghurfatin, wa nahnu amra sa'ah. Nabi rubek mari mari jumpa dengan sahabat. Sahabat-sahabat pakai duk kecek ha tanda-tanda hari kiamat ataupun ha hari kiamat gapolah nak berlaku sikit lagi. Betul dengan Nabi mari, Nabi wayak. Faqol la taqumu as-sa'atu hatta taraw 10 Tidak akan berlaku hari kiamat sehingga kamu semua akan boleh tengoknya Sepuluh tanda-tanda yang besar. Tulu'u syamsi min maghribiha. Terbitnya matahari dari sebelah barat. Waddukhanu. Asak. Dunia sikit lagi akan berasak semua. Tak ada kira negeri mana-mana tubiknya asak. Daripada bombing. Waddukhanu. Iaitunya menata yang kita sedang sedang bicara di dalam ayat ini. Iaitunya menata-menata bombing. Tubik mari mari kececek dengan manusia mari seru manusia wa khuruu wa khuruju yaquj majuj dan akan keluarnya jenis makhluk pelak juga iaitu Ya'juj dan majuj yang Allah Taala firman di dalam surah al-anbiya nah dia rubek daripada gelong bukit rubek kok tepi-tepi bukit mari khianat semua manusia dan akan buat binasa di atas muka bumi وخروج عيسى ابن مريم عليه السلام dan akan lahirnya ataupun akan turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit ke dunia ini. Ha oh, ni jelas-jelas yang Nabi royak di dalam beberapa hadis katanya turunnya di bumi asyam. Nah. Lagi waddajan iaitu akan lahirnya dajal. Dajal ni adalah maksiat eh buka jenis jing buka jenis matos butil duk tengah dak dajar mato dua butil supaya dengan manusia ya adalah manusia dia kecek bahasa manusia tapi tu hawi kepada dia benar pasal fisik dia ada atas diri dia dia boleh kecek tiap-tiap bahasa dia boleh menipu manusia pada waktu tu manusia duk di dalam keadaan susah maka dia royak ha nak masuk kok-kok dia syaratnya kena kufur dengan Allah taala dan kena deraka kepada Allah daja dia rayak syurga dengan ngaka nabi besar katanya hak mana dia rayak syurga tu itulah ngaka hak mana dia rayak hang ngaka itulah syurga tapi ramanya manusia nak masuk balik wak daja sebab hiu hoi lapar dahaga susah payah pada waktu tu dan jam mari tipu sehingga manusia banyaknya jadi kafe, dan tiga kali Gerhana. Nah, Gerhana sini Gerhana Matahari, yaitunya di sebelah barat, di sebelah timur, dan satu lagi berlakunya di perpulauan Arab, yaitunya di Tawan Oklang, yang berlaku ini beno plek Gerhana matahari berlaku titik satu tiga kali. Wanaruntah hurjumin kari adinin tasuku autah surnas dan akan timu nyo api yang elok manusia Pergi kepada satu tempat di atas muka dunia. Jadi bakar habis dunia. Orang apa pakak lari lari lari lari umuh umuh pokok pokok pokok kayu bakar habis. Saya sehingga tak ada tempat manusia nak duduk. Saya sehingga kena lari, lari, lari, lari, lari, lari, lari duduk di satu tempat. Wallahu aalamlah tempat tu mano. Patu api itu sakni tabi tu ma'ahum haitsu batu wa taqilu ma'ahum haitsu qalu. Api itu sakni duduk sekali dengan manusia. Kalau lah manusia tidur waktu malam pun dia duk nyala situ. Manusia jalan dia ya jalan. Manusia tidur dia, dia duduk dia. Jadi seolah katanya Duk faura manusia tu Sia malah, sia malah Tak ada lari lah manusia Buatlah gapa-gapa pun Api tu akan Helok pokok-pok dia Supongnya Orang dia helok menata tu lah nah, Itik ayak dan sebagainya Nabi Raya' lagi di dalam hadis Nabi katanya Inna awwal al-ayati khurujan Tulu'u syamsi min maghribiha Wa khurujud dhabati Alal nasi duha Nabi katanya awal-awal tanah yang akan zohir dekat-dekat dengan anak kiamat iaitu terbitnya matahari di sebelah barat. Ini Wallahualam lah, zame mana pun kita tak tahu gak ni. Tapi tetap benda ni akan berlaku. Nak with hiasat sendiri pun ya kaya katanya dunia yang duduk musing mengikut kocon dia tu satu hari dia akan yud. Yud apa? Yud moon. Lepas tu, dia akan moon. Nah, Tentulah Tanah katanya Dunia ni akan Dekat nak berlaku hari kiamat Dan akan keluarnya Nata daripada bumi ni Waktu duha Waktu matahari Baru-baru naik alam lah, Nak kira negeri mana penlak, Kita pun tak tahu juga. Tapi Nabi Raya katanya akan keluarnya bom, Daripada bumi ni Nata pelak pada waktu duha wa aytuhuma ma kanat qabla sahibatay sahibai sahibataha fal aqfa uh, al ukhra ala qariban manamana mana dulu hak berlaku matahari dulu ke nate dulu tubik maka lailiah dekat-dekat di antara matahari ataupun nate hak tubik dulu hak berlaku dulu ha ini berarti katanya peristiwa ini akan berlakunya dekat-dekat ngan nak kiamat. Selagi so, hadis Nabi koyak katanya hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil amali sittan Segeralah beramal berusaha perkara-perkara baik sebelum berlakunya nekago. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat belakangan iaitu nyuluh syam, nyuluh syamsi min maghribiha. Keluarnya matahari dari sebelah barat Waddukhan Asap Waddajjal Iaitunya Dajjal Waddabah Iaitunya menata yang keluar dari bumi Wakhosata ahadikum Wa amral amah am. Iaitunya Urusai Ha tiap-tiap orang Yang akan dia bawa diri dia sendiri Untuk nak selamat Sehingga Susah payuh Dalam hidup ni Akan berlaku-berlaku pada waktu tu Dan Ha urusai umat ataupun orang-orang lama. -orang ha nah, tu payah dah orang nak gigihkan panhah orang-orang lama tak ada punam yang dia katanya boleh ke panhau gerama susah berlaku go goni, go goni. masya-Allah. Nah, ini ni perkara-perkara yang akan berlaku pada sebelum kiamat. So lagilah sikit lagi. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Takhuruju dabbatul ardi wa ma'aha asa Musa wa khatamu Sulaiman alaihima salam. Keluar, akan keluarnya, Nate daripada bumi saat ini, bersama dengan Nate saat ini, tukak Nabi Musa dan cicing Nabi Sulaiman. Kita pun tak ada kena duk tanya, tukak tu duk mano, Cicing Nabi Sulaiman ini besi, kau termagam. Tak ada kena duk tanya, eh? cayo sudah, yakin sudah. Katanya benda ni masih duk ada lagi. Hak berlakunya pada Nabi Musa dahulu... Orang zaman itu dia taruh. Dia taruh. Dan cicing Nabi Sulaiman pun... Masih lagi dia ada. Tapi... Akan dibawa keluar oleh... Nata itu. Nah, Kita pun tak ada kena duk tanya. Katanya... Dia tu tubik... Apa ni... Uh, di negeri mana... Tempat mana... Bila ok. ke... Tak ada kena duk tanya banyak. Percaya-percaya sudah. Fatah... Timu... Anfal kafir bil asa. Maka... Nata itu saat ini... Akan... Ambil tukak Nabi Musa gitik di hidung orang kafir. Wa tujalli wajhal mu'mini bil kafir. Dan dia gi dia ambil cincin Nabi Sulaiman dia gitik di hidung orang-orang mukmin. Hatta yajtami'an nasu 'alal, alal khiwani yu'raful mu'minu minal kafir. Sehingga orang ramah. Kalau bakat jumpa ramai-ramai duduk di satu tempat pun, akan boleh kena siapa orang yang mu'min, siapa orang yang kafe. Jadi nampak je Ketika tu, siapa yang berimik dan siapa yang kafei. Melalui apa tu? Melalui menata ni lah. Menghidup wayak, menghidup kecek dengan manusia, ha urus urusai ugamo. Sebab, manusia, sama-sama manusia yang tak sedengar. Ha, begitu. Begitu. Cuba kita kiyah mudah-mudah katanya Zaman-zaman landing orang tak sedengar nasihat. Orang dia tak sedengar nasihat. Dia buat bodoh, bukan dia bodoh, dia buat bodoh, dia buat tak reti, engkau mau ayat gapo aku, aku, aku, aku gitu-gitu aku tak sibuk perut ni. Apatah lagi benar ni akan berlakunya di akhir-akhir zaman sehingga the gay manusia tu siapa begitu mau tak sedengar perkataan eh, manusia sama-sama manusia sehingga menate mari dakwah mari riyak ha ugamu, dan suruh kembali kepada ajaran Allah gitulah nah insyaallah kita akan sambung semula satu ayat yang saya baca hari ni ayat itunya ayat 82 lepas tu kita akan sambung semula ayat 83 dan seterusnya kita tak, tak, tak, tak banyak dah ni nak nak, nak nak akhir surah an-namli wallahu ala mursalallahu wa ala nabiyina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh